Mungkin Bapak Ibu ada yang senang dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya, tidak apa-apa. Tapi silaturahmi jangan sampai putus, karena itu yang menurut saya esensi yang paling penting. Hadir bangku Allah waktu yang ditunggu hari yang dinanti. Acara berikutnya sambutan Bapak Haji Ganjar Pranowo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wallahu ahuwalakum minaqa ilallah, wahmasya al-muhammad al-anwar. Para ulil ulama yang sangat saya hormati, untuk sahabat Pak Jayabaya Senior karena ada Jayabaya Union dan tentu Bapak Ibu saudara sekalian yang saya minta maaf tidak kena satu persatu jadi tadi disampaikan ini silaturahmi pertama saya dengan kelompok masyarakat setelah Bumika mengumumkan ini pertama kali saya datang Saya tidak tahu Allah kali kasih petunjuknya seperti apa. Kenapa harus lepak? Kenapa harus banteng? Saya tidak tahu. Tapi, tahu sedikit saya boleh bercerita. Almarhum orang tua saya itu menyampaikan kepada saya. Nah, kalau soal jabatan jangan direbut-rebut. Tapi kalau itu sudah takdir, Bu. Laksanakan dengan baik Ayuh. Saya kemarin kontak-kontak dengan beliau Maaf ya Pak, hampir fatal kemarin Kenapa hampir fatal, Pak Ibu? Ternyata pagi ini saya Pasti ada di Makassar. Waktu itu pilihan saya Terlebat dak merasa. Karena tiba di telepon dari Kementerian Dalam negeri, aku benar harus hadir. Kenapa? Ini juaranya Pak Gubernur juara satu ya ini memang saya agak sedikit takut. Terus kemudian, Waduh, Pak, izin, Pak. Biar Pak Wakun saya saja. Gus yang berangkat ke sana." Wah, Pak, ini juara satu, Pak, Waduh, tapi saya sudah janji harus kelepas. Akhirnya kita konggung. Alhamdulillah, kalau kita punya niatan, insya Allah selalu saja jajan, -jajan Insya Allah. Maka, Bapak-Ibu, -Bapak, Bapak Pak Jepang, kita atur, Pak. Cari tiga Jumat malam. Alhamdulillah dapat satu seat, satu saja, habis itu kita wedding list, dapat dua seat. ya sudah dua itu aja berangkat saya sama saya, dan saya, akhirnya sampai di Makassar, di sana Pak, ini gubernurnya ke kurang ajar ini, Pak Menteri, sekali pada pengembangkan, boleh gak, ya upacaranya pacarannya tidak terlalu laras begitu, sehingga bisa dimulai jam tujuh pagi. Gampang balik kota Makassar, kami kita setuju. Dimulailah pada jam tujuh pagi, dan nah, perusahaan cepat. Makan joto sudah selesai, lihat pameran sudah selesai, Pak Menteri izin saya harus kebater. Masjidat. Ditingkat aja Pak Gubernur, gitu. Dan kontak yang semua saya disini, jadi sama Pak Jayabaya Yudhian, persija di Cirebon, itu cerita hari ini. untuk cerita kedua setelah mendarat saya kemana saya berjanji sebenarnya bukan janji kepingin mengunjungi asrama dokter peker Multatuli, saya setia budi namanya banyak sekali. karena di dulu Bung oh, Karno pernah berpidato di lapangan itu pentingnya persatuan dan kesatuan kita untuk membangun, negara itu penjataannya ternyata tidak disetara tidak disuluh di Banten tidak tunjuk tentunya di jadi betapa Banten ini punya sejarah yang cukup panjang dan akhirnya sejarah tadi menyampaikan, menyampaikan makanya sebenarnya si Gawdegger ini, Muta ini tidak lama hanya berapa? 48 hari atau berapa ya? Saya lupa, sejarahnya. Ya. Pendek sekali waktu itu. Banyak sekali. Berapa? Tiga bulan. Tiga bulan, kurang lebih. Begitu? Ternyata sudah pernah lama di Jawa Tenggit Bandai Lenggit. Jadi penugas, ada penugasan terakhir. Tapi di sana luar biasa. Luar biasa. Yang kita belajar dari seorang pulang jadi asisten pemerintah di sini kemudian membela rakyatnya karena ketidakadilan. itu yang kemudian luar biasa sehingga seorang lewesdegger yang Belanda itu berkiru surat kepada raja di Belanda sana untuk bertanya dengan kalimat yang sangat sahur dengan sastra yang sangat bagus dan kemudian dituliskan di sana untuk apa dan sampai kapan penjajah ini akan terus berjalan kira-kira kalimatnya begitu ini bikin kita merinding baru satu sejarah nasional yang kita belajar dari Banten ini tadi diceritakan lalu kita bicara dari sejarah keagamaan sampai saya googlein dulu sebelum saya kesini saya belajar, saya bertanya-tanya begitu Nah, tadi saya ceritakan sama Pak Jayabaya Junior pada saat saya mau main ke Baduy. Di sana, pagi-pagi saya duduk di hotel, ditungguin dua pasutri, gitu. pesanan remaja. Tiba-tiba dia datang, Pak apa khabar? Oh, ambil saya mati, gitu. Sampai saya mikir-mikir, ini pun akan saya, yang mana ya gitu. Bisa bahaya kalau gitu. penjelasannya keliru, gitu. Ternyata dia sepupuan sama istri saya Dan kebetulan dari mertua itu Mbak Kiai punya anak banyak Masing-masing anak punya pondok kecil-kecil itu Kiai kampung banyak Kiai kampung di Purbaliga sana Dan ternyata anaknya menikah dengan Kiai di padi kelaku nah, Jadi saya baru tahu ternyata kami punya saudara di sini Karena Perkawinan dan silaturahmi itu akhirnya berjalan dan akhirnya hari ini kita sering kotak-kotakan. Tapi dia bilang, Pak Ade nggak? waduh kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Nanti insya Allah saya akan datang lagi begitu. Untuk bisa di di tempat yang lain. Dan tentu saja saya Google itu sampai mencari-cari gitu Sejarah yang luar biasa dari London. Maka dengan segala tadi yang disampaikan oleh Pak sendiri orang apa yang terjadi tentu memang itu butuh proses panjang. Tadi sampaikan dari pacaran ke sini, ambil oh, ambillah, tolnya macam bus-bus, gitu. Jadi, acara luar biasa. Oh, sorry. luar biasa. Wah, lagu, ya di canci dia, di pagi dia, ya. Ketulusan itulah Bapak Ibu yang menurut saya penting untuk kita teladan, namun demikian Banten sebagai, istilah saya juga, pusat peradaban Indonesia, apalagi dari sisi keagamaan saya coba mencatat, menulis, belajar, bertanya, Itu dengan catatan saya menarik dari kebangkitan nasional yang ada di Indonesia itu saat itu gurunya ada di Banten. Gurunya ada di Banten. Dalam catatan saya, pasti semua kenal dengan Syekh Nawawi. Pasti semua kenal, kenal. Saya catat siapa sebenarnya, begitu ya, Pak? Yang berguru sama Syekh Nawawi. Saya urutkan. Mudah-mudahan ini sangatnya tidak keliru. Keliru tolong dibetulkan mulai dari Sheikh Asna apa Sheikh Asnawi Carieng di Bandung ada juga dalam catatan saya Kiai Haji Asin Asari dari Jombang luar biasa dia ya? dan beliau adalah pendiri MB lalu Kiai e. Haji apa dari Jogja lebih wahat dia ngajarin sih jangan-jangan di sini adalah cucu cicitnya yang cicit-cicitnya boleh angkat tangan? <gifat> oh ada juga ya, ada juga. Ikut ngaji di sana. Apa di Semarang, ada yang terkenal? Kiai Haji Soleh Darang. Yang dari Semarang. Ini guru dari Kiai Yasir Azhari dan Ahmad Dallam yang juga gurunya R.A. Karti. Itu ada di bahan, -bahan dalam sejarahnya. Bahkan R.A. Karti ini sendiri ketika menulis Pilater", terang itu juga belajar dari perjuangan bukunya maksa hafra mutaturi yang ada juga situsnya di Banten Banten itu dahsyat. Banten itu luar biasa maka kalau kemudian kita punya spirit yang Bunga Ruhat katakan mesti bersatu maka sebenarnya sudah pas kalau Bunga Ruhat bilangnya Casmira jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan begini ini lahir dari tokoh-tokoh yang luar biasa termasuk para alim dan belakangnya dan itu tempatnya salah satunya ada di Bapak Ibu sekalian, saya tadi yang coba kita rakyat memang sudah semestinya memang saya di 10 tahun ini untuk selalu berkomunikasi dengan kialit. Waktu kami dulu ditugaskan oleh Bu Mega menjadi calon gubernur di Jawa Tengah itu, yang kenal saya cuma 7% persen, yang mau milih saya kata survei hanya 3% persen. Tapi amanah itu kemudian diberikan kepada kami. Bisa ditaip perintahnya apa? Temui para alim ulama. Perintahnya jelas. Temui para tokoh masyarakat. Temui foto pindah karena itulah nilai persatuannya. Kalau masyarakatnya semua sudah kergetnya sama, bersatunya sama, Insya e. Allah oh, kalau kita mau membangun pondasi-pondasi di atasnya itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit. Nah inilah nilai yang kemudian kita tahu. Kemerdekaan di periode kedua saya saya tidak oleh Kiai Muda. Gus Yassin, Putra, yaitu Maimun Jumel. Saya dengan Bapak Maimun itu kadang-kadang merasa kalau ada pengajian, nah, waktu telepon, aku benar bisa hadir, tidak? Dan kalau saya hadir, pasti saya jadi Sehingga saking dekatnya, sejauh lebih dekat dengan beliau. Maka pada saat siapa ya calon wakilnya ganjar untuk jadi gubernur di Jawa Tengah, itu Bumegar yang ditanggap kamu sama Gustax. Lalu Bumegar panggilnya Gustax. Taji Yassir. Kenal atau aku? Ya kenal pun. Beliau sudah Ternyata PRD. Ternyata hubungan Yainayun Jumbar Bahamun dengan Bumegar itu dekat sekali. Bahkan saya mendengarkan langsung dari Bahamun. Al-Falhom. Beliau sampaikan bahwa, Bumegar saya dapat paspor biru itu dari Bumegar. Dekatnya biasa dia. Dan beliau ceritakan menggantar patriotisme sebagai seorang ulama. Bagaimana di masa perjuangan, beliau ikut serta dalam perjuangan itu. Sehingga dikatakan, saya itu gak kan bener-bener selalu mudah. Ada apa di antara kalian begitu waktu naji? dan Yang semangatnya kayak saya, waktu itu sudah 92 tahun beliau itu. Masih menyala-nyala. Caranya bagus, caranya bagus, Pak Nu. Karena apa? saya lahir pas harus sebuah pemuda, katanya begitu. Maka kalau lahirnya sebuah pemuda pasti bersejarah. Oh, wow. ada di antara anda yang lahirnya sebuah pemuda pasti nggak ada. Semaranya menyala kan? Terus kerjasin bilang, ada Mbak? Siapa? Pak? Jadi saya itu lahirnya sama tamu sama, agak kemudian ya. banyak cerita-cerita kedekatan -cerita yang, yang sama, itu apa yang terjadi. Dan saat itu, dari memori lama, 2013 saya mulai kampanye gubernur di Klaten, kira-kira masanya segini tambah tiga kali lagi. Lagi ada solawatan dengan Habib Sheikh. Saya duduk-dudukan di sebelah sama Habib Sheikh. Eh, siapa kamu? Begitu. Begana sekali pertanyaannya. Saya gajar, babe. Bukan mau jalan duduk-duduknya. Jeh, babe, saya bilang gitu. Terus saya ditanya begini. Berusia Syekh gitu. Kita tanya dulu. Mau solawatan apa enggak? Bisa jawab. Hei, jawab, babe. Karena jawa, itu biin. Ya apa katanya begitu. Saya jawab lagi, Gimana Bim? kalau kita buat sholawatan rutin keliling seluruh Kabupaten Kota di Jawa Tengah, langsung supaya nyata sudah, selesai sudah urusan kita sama Pak Ganjar. Gara-gara itu, sampai hari ini, saya sampai melalui kepalak saya, Bapak Bim. Saya berdoa maaf layar batin sama, tapi saya beliau duluan di kota saya. Itu luar biasa. Ada Ibnu Tifi, ada Gus Mus. Baru orang-orang yang sangat saya hormati, yang sering saya mintai pendapat, saya mintai nasihat dari beliau, beliau tokoh-tokoh ulama yang sangat hebat. Dan selain itulah kita punya catatan bersolawat rutin, rutin kita berkeliling. Apakah selesai tadi Pak Jaya Senior senior menyampaikan banyak guru ngaji di sini, betul ya? Berdatangan. Oke, satu, dua, lumayan tiga baca di sini, iya. lebih senior lagi yang di sini ya. Saya ikut waktu itu dengan usia saya sampaikan, Terus, ada berapa ya jumlahnya? Kita hitung, pak Yai Ternyata jumlahnya cukup banyak, kira-kira 200 ratus ribuan. catat kita kumpulkan. Apa pesan saya ketika kita harus menjaga? Kita harus menjaga toleransi ketika kita harus mengajarkan kebaikan Amal maruf lain bukan Melalui dunia pendidikan dan ngaji maaf, Ternyata para guru ngaji ini tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah oh. Kenapa betul ya? Ini saya ceritakan bukan di banten Jawa Tengah Oh di Batem hebat saya bersama koalisi buat program, kami tidak bisa memberikan gaji, kami tidak bisa memberikan fasilitas. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa. Akhirnya sekarang tiap tahun kami anggarkan untuk seluruh guru agama, guru nasi, islam, Kristen, Hindu, Buddha semua karena mayoritas muslim maka banyaklah kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat itu. Sehingga Pak Jaya Bayan, kami provinsi Jawa Tengah memberikan hibah kepada Kementerian Agama. Jadi hibahnya diberikan ke atas untuk dibagikan pada guru ngaji dan Alhamdulillah sampai dengan akhir tahun ini terus berjalan. Dan saya terharu, uangnya enggak seberapa pada saat saya masuk ke pondo, terus kemudian ya anak, anak kecil lagi ngaji saya tanya. Oh, lagi ngajian Eh Pak Gubernur, ya, terima kasih Terima kasih apa? Kami tidak melihat jumlah, Tapi kami diperhatikan simbol itu sebenarnya Dan itu juga gampang Karena sebenarnya Bapak Ibu Kami juga punya kepentingan kepada mereka Titik ya Ajarkan kepada anak-anak budi pekerti Ajarkan kepada anak-anak Untuk bertutur baik Ajarkan kepada anak-anak untuk bisa bersahabat dengan temannya. Kan sekarang mulai kan di sekolah dibuli pembedan sakit. Ajarkan kepada mereka. Ini sakitkan kepada mereka. Ternyata yang seperti itu bisa cukup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Maka kelompok-kelompok masyarakat termasuk dua agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah kalau tadi bicara soal pendidikan dan sebagainya, ya kita harus mau Intervensi itu kalau tidak tidak bisa. Saya berasal dari keluarga tidak mampu, loh. dari keluarga yang pas-pasan itu. Kadang-kadang kurang. Sehingga waktu kami tumbuh besar dewasa ya cita-cita kami dari anak-anak ini -anak satu melunasi hutan orang tua. Dan itu selesainya bukan seketika berbulan-bulan dan beberapa tahun sampai betul-betul utang selama orang tua kami membesarkan kami-kami ini bisa kita cicil saat itulah kita punya inspirasi loh saya diamana jadi gubernur apa yang bisa kita berikan kepada orang miskin apa maka saya berjanji bahwa itu saya sekolah menengah level atas harus gratis. Dan ternyata tidak cukup banyak duitnya. Cuma ratusan miliar. Duit kami lumayan banyak. Pak Jayabaya di Jawa Tengah. Itu Provinsi itu, ya tumbuhan. 23 triliun, 24 triliun, 25 triliun. Jadi kalau bicara ratusan miliar sebenarnya untuk mereka yang Alfa itu kecil. Terus saya buatkan sekolah SMK khusus untuk mereka yang miskin. Gratis dan hari ini. Saya terharu, Bapak Ibu. Ibu Ibu, pakai sepatu Kayak anak sekarang, zaman now, zaman now. Pakai sepatu, biar lengkap. Hai guys, itu ya karena sekarang. Hai guys, saya mau berangkat kerja. Dan bisa kerja di Jepang. Gaji saya tidak terlalu banyak, tapi orang tua saya sudah saya perlukan rumah. Yang satu, orang tua saya sudah saya kasih tabungan haji. Orang tua saya hari ini saya cicil utanga sampai lunas saya ternyata untuk menjadi kerja bagus, menurunkan kemiskinan kita harus investasi terbayangkan Bapak Ibu kalau itu bisa kita kerjakan di seluruh lini di pelosok-pelosok tanah air maka kita bisa berinvestasi soal itu kalau mereka punya akal yang bagus, mereka punya pengetahuan yang bagus, eh, insya Allah dia akan menjadi anak yang mandi ternyata satu orang saja investasinya maka dia menjadi tulang untuk keluarga pemberantasan yang bisa turun secara sistematis tapi tidak begini tidak instan maka inilah pentingnya investasi pendidikan maka ketika investasi masuk ke Jawa Tengah besar-besaran, saya bukakan dua hanya satu saya bilang kalau sampai ada investasi masuk ke Jawa Tengah di persulit, kamu urusan sama Jawa Tengah, kalau investasi jawa Tengah. Kalau kamu yang korupsi Maaf, kamu yang kemudian Bermasalah dengan hukum Jawa Tengah Dan kamu bermasalah dengan penegak hukum Jangan uh, Infustasi datang Kita dibantu Pak Presiden Dan menyiapkan kawasan industri besar Dengan industri teknologi tinggi Termasuk agri Selesai, tidak kalau itu Saya, kami di daerah di Disamping diperintahkan Untuk memudahkan perizinan itu Jawa, kami menyiapkan SDM-nya, maka industrinya di sini dibangun, sekolahnya di sini dibangun. Saya sudah ngomong-ngomong dengan para investor itu: "Kami perlu transfer of knowledge, kami perlu transfer of technology, kami mau anak-anak kami kelak yang memimpin, bukan lagi dari kalian." Tapi hari ini, selamat datang di seluruh dunia saya yang jaga, saya yang jaga tidak ada yang boleh mengganggu dengan cara itu harapannya kemudian ekonomi tumbuh, kemudian kesempatan kerja tercipta, kemudian anak-anak kita kita persiapkan, kelak kemudian lima tahun, 10 tahun, lima belas, dua puluh tahun merekalah dihidup direktornya, merekalah manajernya, merekalah yang kemudian mengambil alih itu dan kemudian kita sangat menghormati apa yang investasi diberikan kepada kami itu yang coba kita dorong dan tentu saja para pejabat di kota kami hebat ya, mereka memegang komitmen itu dengan basis nilai untuk tidak korupsi ini yang paling penting tapi ada nggak pak ganjar yang kemudian bermasalah ada ada sehingga yang kita omongin nggak ya kena OTT juga jadi artinya itulah fondasi-fondasi yang pendiri bangsa sudah berikan dalam waktu yang pendek ini Pak Jokowi sudah membuat infrastruktur cukup bagus, hari ini mulai saya hitung infrastrukturnya Pak Jokowi berapa jalan tol dibangun berapa pelakuan dibangun berapa bandara dibangun sampai dengan jalan desa maka teman-teman kades kita dorong saya salah satu pembina organisasi KADES saya orang yang waktu di DPR dulu ikut membidani lahirnya undang-undang desa maka hari ini kemudian saya sampaikan pada kawan-kawan desa gunakan dulu untuk infrastruktur pakaian kurang, gampang dana desa anda minus dengan baik jangan dikorupsi berikan layanan pada masyarakat yang the best bagikan nomor telepon anda kepada masyarakat agar masyarakat komplainnya cepat kalau tidak, pasti laporannya ke saya, karena saya buatkan itu. Maka biasanya di Jawa karena kalau laporannya nggak ditanggapi di bisa Desa, Camat, Pak Wari Kota, udah lapor gubernur. Lama-lama karena laporannya gubernur cepat, udah laporannya gubernur terus itu. Maka tiap hari dapat laporan, ubahnya tambah 3. Ada yang komplain lagi, ubahnya tambah 13 gitu kan. Ya. Tiap hari lapor, ubahanan semuanya gitu ya. Tapi inilah kemudian, kuasa masyarakat yang harus kita buat dengan digitalisasi dan cepat tapi saya sampaikan sama teman-teman kades maka kades ini kurang berapa berapapun anda akan kurang berapa pun. tapi cobalah dari yang ada itu dikelola dengan baik jangan dikurangi, jangan dikorupsi berikan kualitas yang terbaik Alhamdulillah sebagian besar baik Alhamdulillah kita bangun sekarang desa-desa anti korupsi sudah ada 29 percotohan dan kalau ini begitu sukses, langsung 7.809 desa yang akan ada di Jawa Tengah, saya wajibkan nanti untuk membangun budaya anti-korupsi itu. Ini yang menurut saya menjadi satu yang penting. Pak, tapi masih kurang. Jangan khawatir. Ada bantuan dari Kabupaten. Pak, Kabupaten terbakar. Jangan khawatir. Aduh, beres. Pak, masih kurang lagi, Pak. Habis. Habis, enggak ada lagi. Akhirnya apa? Kami diskusi, Pak Presiden mendengar para Gubernur, para Bupati Wali Kota gimana membedeskan infrastruktur desa yang tidak tuntas-tuntas. Bapak Ibu, kamu Budil, Presiden mendengarkan suara Pak Jenegang, semua dari warga masyarakat sekarang dibuat impresi infrastruktur desa kabupaten. Dengan cara itu, mulai tahun ini sekarang juga small sekarang. Mana daerah yang seperti itu? Siaga Pak Basuki sebagai panglima infrastrukturnya harus sudah menyiapkan program besar ini. Jangan Pak yang atas di lebar di mana-mana harus dicopot pula nah, nah harus menjadi prioritas Jika Presiden tinggal turun instruksi Presiden, jadi itu akan bisa berjalan. Dan ini pola-pola yang selama ini cara kita berdiskusi dengan kepala pemerintahan, kepala pemerintah dan begini. Pak Presiden orangnya orang orangnya terbuka, gampang diajak ngomong, bercanda oke, okay, sederhana, makin saja. Pak Presiden yang bijak, Pak. ini sudah mampu, Pak. Habis covid Pak, duitnya habis, bisa nggak pakai APBN? Wah, langsung dengan Menteri usulannya, Pak. Impres saja, Pak. Impres, impres, setuju saja. Nah, ini yang bisa dilakukan. Bapak Ibu yang sangat saya sangat hormati, saya merasa senang, bangga, bahagia Hari ini diberikan kesempatan pertama kali bisa bertemu dengan masyarakat di depan. Ini sungguh menghormatan dalam silaturahmi ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ini akan terus berlanjut. Buat saya, soal jabatan, soal loyalitas 5 tahunan dari kelompok per kelompok. Tapi soal membangun bangsa persatuan dan kesejahteraan masyarakat, saya kira itu harus menjadi aktif dan kita bersama. Harus dan silaturahmi buat saya yang nomor satu. Mungkin bapak Ibu ada yang senang dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya, tidak apa-apa. Tapi silaturahmi jangan sampai putus. Karena itulah yang menurut saya esensi yang paling penting. begitulah karena Romo Kiai mengajarkan. Kepada saya akan adab ini akan selalu dipegang. Karena tadi sebelum ke sini saya telepon beberapa lapak yang ada di sini, izin saya ke tempat, lapak. Oh iya, katanya kapan ke tempat iya, Pak, aja, kapan, kapan, kapan. saya, insyaallah Pak ini kalau diperkenankan saya katakan dengan senang hati. Ternyata silaturahmi lagi-lagi. Silaturahmi ini yang uh, perlu kita jaga bersama. Mungkin kita belum pernah ketemu. Mungkin satu, dua orang pernah bertemu. Mungkin kita punya perasaan yang waktu itu, ah kok orang itu seperti itu, kok orang ini seperti ini. Sehingga ada rasa benci, ada rasa yang mungkin menjadi salah, maka di hari yang ini, saya mengucapkan selamat hari radio Fitri. secara tidak langsung mungkin kita pernah merubah salah dengan tulus, dari dalam hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin. Salam sayang ke keluarga Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Diatari saya yang dapatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin surat dan tunzihi Nabiha Mijami al-ahwali wal-harfa Wal-tabdila Nabiha jami' al-haja Nabiha indah ke alat darjah wa ribu nabiha usowa Hasanah. wa fil wa qina Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Apa? di pasangannya. Ada saya menyampaikan terima kasih ya Sambut masyarakat Lebak ya Bisa halal, halal ya Dengan mereka dan tentu saja Kita senang Karena tadi ada Sambutan-sambutan yang menyampaikan Oh kondisi Tanten Kondisi Lebak semakin makin hari Mesti tambah maju Soal infrastruktur, soal pendidikan dan sebagainya Biasa dongeng saja Cerita apa yang bisa kita komparasikan Dan bisa kita sinergikan soal pembangunan pendidikan, bagaimana akses pendidikan jauh lebih mudah, bagaimana meminus dana desa dan bantuan keuangan dari kabupaten kota termasuk provinsi sampai dengan infrastrukturnya presiden ya, infrastruktur desa, itu kita ceritakan agar publik sebenarnya bisa tahu. Karena dengan cara itu, kalaulah itu bisa dikelola dengan baik, saya kira seluruh Indonesia akan maju dengan pesan. Tapi butuh dukungan masyarakat ya. Yang penting pengelolaannya, pengelolaannya, pemerintahnya punya good governance yang baik, yang kedua punya integritas yang baik. Nah, kalau itu bisa dipegang semuanya, wah Banten itu sejarah perdagangan hebat, peradaban, peradaban ya, keagamaannya dulu hebat, maju sekali di sini, dan kemudian ini e, juga daerah yang dekat dengan... Jakarta ibu kota, ibu kota. Uh, industri nya saya kira uh, sudah mulai tumbuh tinggal kita ke Jawa saja siapkan sumber daya manusia yang diifat dan itu mesti keras program yang ah, Luar biasa, jadi banyak tokoh-tokoh agama masa lalu juga belajar dari sini. kalaulah kemudian sejarah masa lalu itu diketahui oleh di masyarakat, maka sebenarnya uh, Banten ini memang juga pusat ya mata peran tokoh agama penting, dibutuhkan apa namanya Dapatnya, fatwanya begitu ya, kepada masyarakat untuk menjaga persatuan ya Kalau lah Bung Karno bidadu, di sini, tahun 51-57, kalau nggak salah 57, Bung tujuh pidato persatuan yang ada di sini, saya kira paslah sejarahnya. Dan ya, karena sebagian ulama-ulama besar juga merasa diri Tantun itu, maka kondisian ya, awali, ya, jadi kalau kita bicara dari ulamanya umar nya umarok tokoh masyarakatnya, Masalah itu diberikan contoh dari sejarah cara masa pasal lalu ya anak-anak sekarang bisa lebih paham ini apa pasal tentang persauman gitu ya. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Jalan tapi di Pak ya, apa-apaanya?